Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di DivaTV kembali hadir Untuk menggambarkan kabar terbaru Seputar Lesti di dan Rizky Gilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi Yang para sahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terbagi Satuga Lester tentunya. Baiklah persahabat Leslie manapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi terbaru yang menarik terupdate persahabat ya sebenernya kita. Kegag pertama kita lihat di sini ada dengan spesial persahabat ya yang mana tentunya ada Kansio di persahabat ya dan bang Ari dalam postingan ini wah. Wow. Sepertinya Kak Gio temani Leslar Malam ini syuting bersahabat ya Masya Allah luar biasa Sahabat yang sangat tentunya luar biasa Bersahabat ya Alhamdulillah Ada papi Gio nih, Yang selalu mendukung mensupport buat hubungan Lesti dan Bilar Masya Allah luar biasa bersahabat ya Suatu kebahagiaan dan kebahagiaan yang kita dapatkan Mudah-mudahan Tentunya mereka selalu berikan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada momen spesial persahabat ya untuk besok nih jam 15.30 di Antv takdir. Cinta Badi Leslar akan tayang kembali Masya Allah, pengen honeymoon Kata Dede Al-Nasih persahabat ya Dengan totalitasnya <laughs> Luar biasa gemoy menggemaskan. ini kejutan untuk besok Kita semua para fans wajib nonton Di Antv Jam 15.30 Waktu Indonesia Barat Unggahan tersebut Di oleh akun Leslar Update Ada kalimat caption yang dituliskan Ah Pengen culik utok Kenapa dia menggemoy banget sih <laughs> Luar biasa persahabat ya Ini info dari Pak Otis juga Buat sebesar TV mudah-mudahan Tentunya kita selalu Mendapatkan kebahagiaan Dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya Kita lihat juga ada unggahan spesial Yang kita dapatkan ketika tentunya Leslie dan Bilar menyanyikan lagu takdir Cinta setelah lagu selesai tentunya menggemaskan Rizky Bilar lagi-lagi cium dedek Lesi ke juara. Masya Allah persahabat ya aduh <tentunya>, tentunya membuat kita semakin bahagia aja persahabat ya tium aja terus gak usah mikirin para jomblo katanya ya luar biasa mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka dan kita hanya bisa mendukung mendoakan yang terbaik untuk Lesti, dan Rizki Pilar. Untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari kawan Potret persahabat yang mengejutkan. Nih, ada sebuah kalimat yang dituliskan dalam postingan tersebut. hello dibenci kaum receh, disanjung kaum sultan." Wow, ada apakah persahabat ya? terlihat persahabatnya sepertinya banyak sekali yang membuli ke nih sehingga kawan potret mengunggah sebuah postingan kalimat ini persahabat ya diunggah oleh angko sendal putih dan skor ada kalimat caption yang dituliskan best yang recehan gak usah diurusin hanya pin aja tuh persahabat, ya ingat yang receh tentunya aneh, pin aja nggak usah diurusin. Tentunya kita tetap fokus dengan lesti dan rizki. Bilar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari ibu Harsiwi Ahmad. Di akun Instagram pribadinya Ibu Siwi mengunggah sebuah postingan Video takdir cinta Lesti dan Rizky Bilar Pasar ya lagu yang sangat fenomenal Yang sangat luar biasa diciptakan oleh orang-orang hebat Pasar ya Ada kalimat kapsen selamat juga yang dituliskan Selamat atas launching Lagu duet perdana Setelah menjadi pasangan sah suami istri Kakak Rizky Bilar Dan dede Lesti Kejora Tentunya yang berjudul takdir, cinta, semoga lagu ini akan menjadi lagu jalan pembuka dari perjalanan rumah tangga kalian yang indah dan bahagia selamanya hingga kalian tua nanti. Dan semoga lagunya meledak, mama selalu sayang kalian berdua, amin, doakan selalu dukung, selalu untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Ini luar biasa persahabat ya dukungan dari Ibu Siwi, Mama Siwi luar biasa membuat kita semakin bangga persahabat ya Selalu tulus, mendoakan, mendukung, men-support Lesbidak bilang Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial yang sangat membanggakan juga persahabat ya Leslar Tasik Malaya ini tentunya mengadakan acara syukuran pernikahan Leslar Masya Allah persahabat ya Di sini kita lihat Tentunya lagi syukuran, mendoakan Tentunya atas kelancaran agar nikah, lesti dan bilarta tabarakallah Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan keberkahan persahabat ya Untuk para fans yang selalu mendoakan Yang selalu memberikan kebaikan untuk banyak orang Untuk berikutnya kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Om Izhar di akun Instagram pribadinya memposting sebuah postingan foto bareng Dede Lesti dan Abang Billar dalam diselit berikutnya ada postingan foto Abang Bilad bersama para grup semen luar biasa Masya Allah. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohman dan amanah dan semoga juga kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Masya Allah doa yang diberikan oleh Om Izzah sangat luar biasa, sahabat ya. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan kita selalu kompak dan solid sebagai fans sejati Lesnar. Untuk berikutnya, sahabat kita mendapatkan kabar bahagia nih. Lagu Takdir Cinta musik video sudah mencapai 1 juta penonton, masya Allah baru 6 jam. Tentunya untuk penontonnya atau viewersnya Sudah mencapai satu juta persahabat ya Masya Allah luar biasa Gokil dan gokil Wajib trending satu persahabat ya Mudah-mudahan bisa di nomor satu trending, masya Allah, luar biasa. Doakan dan kompak terus untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kita. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin manja malam ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Selain berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.